Suasana sore hari ini bareng alat suara musik ya, yang pastinya langsung didokumentasikan langsung bersama print Shooting ataupun Anton print Shooting untuk anda semuanya. Oke. Okay. makan Oke Ayo Oke Ya silahkan yang lainnya dari dia? Ya. Ayo. Lah. Tulu. kita dengarkan irama berikut ini setrum ke tempatnya Bakmut dulu. Tempatnya Bakmut itu tempat setrum. Iya ditambah casnya dulu. Ayo. Tapi jangan lupa regernya. Ranger ini. Marcangolo Le Ayo, oke, ayo, ayo, waktunya. kurang setrum tempatnya bakmut setrumnya diangkat heey iya adik goya adik goya sama di C adik goya sama di C adik lagi iya adik goya sama di C sama di C bergaya Andreku datang lagi kuku ngajak koyak kuku kuku ngajak terbang Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang yang Terima Kita naikkan yang lebih tinggi. Oke,